rezeki akan sangat nikmat dan penuh berkah apabila diterima oleh hati yang penuh rasa syukur tanpa harus mempertanyakan sedikit dan banyak rezeki akan sangat nikmat dan penuh berkah apabila diterima oleh hati yang penuh rasa syukur tanpa harus mempertanyakan Sedikit dan banyaknya yang telah diberikan, karena kita yakin semuanya telah diatur oleh Yang di Atas. Tugas kita hanyalah berusaha, berdoa, dan mensyukurinya, sama seperti kita menikmati air terjun. Air terjun akan sangat indah terasa apabila kita menikmatinya dari bawah, tanpa kita perlu tahu berapa besar debit air yang disiapkan dari